Ya ya. Masalah keimanan. Um... Tanya banglu. <tik> kalau tanya boleh ya gimana? Masalah keimanan tentang kota dan kota. Oh iya. Kalau kota dan kota itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih diminta bertanggung jawaban nanti kan? Oh iya. Betul, betul. <tik> <tik> Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafa, kafa itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya.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 Nabi Adam itu, karena orang sepuh ya, beliau santai saja Anta Musa, kamu betul Musa, iya saya Musa Anta Kalimu, iya oh saya Kalimu, Anta Sofio, iya oh saya Nabi Adam masih muji-muji ini pentingnya orang bijak Jadi kalau sama nanti lawan saya, saya tetap bijak insya Allah Tapi <laughs> sampai bisa neraka, lawan dia itu dosa <laughs> Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa Nabi Musa, Nabi Adam masih saat Anta Sofiwo Anta Kalimuwo, bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa, iya ya Nabi Yohwa, ya betul. Gitu. Berarti kamu mengkritik saya, Atalumu nani, vi amrin kot kodohu Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah dikodok-kodok oleh Allah sebelum saya laku lakukan.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 kalau ilmunya terbukti itu tersiksa itu kelirunya orang ini semua cowok tahu nggak, semua lelaki tahu nggak. kalau nggak pernah nafakoi diomelin tahu nggak? tahu tapi ketika nyata enggak siap harusnya ketika nyata diomelin Alhamdulillah ilmu saya benar tapi istri kamu juga gitu biasanya mengelanang pola Terus dengar sampai mulai cinta orang lain Harusnya kan, Alhamdulillah ilmu saya benar, kan? Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan gak mungkin kita nyifati Allah Allah gak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata salah. Tentu itu gak mungkin Maknanya kodok-kodok kira-kira gitu Allah itu tahu apa yang akan terjadi Tapi tetap saja ini gak boleh dipakai justifikasi untuk maksi Nah, Makanya jelas aturan Quran, Saya mohon kamu juga boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya apal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan maa asaba musibatin fil ardi Walafi fi anfusikum illa fi kitabim min qabli anna braha in 'ala baiy yasir likaila ta sa'ala ma fatakum wala di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 jadi untuk menghilangkan ujok bangga itu dengan cara iman sama kota nah, terus dikailah tak ala wafatakum kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, soal, macam-macam lah utangnya banyak sudah bangkit saja, sudah takdir, sudah takdir. <guluh> jadi mungkin ada yang menyarikan coba ini carikan mungkin di surat hadir atau apa yang nanti dicari ayatnya pokoknya ayatnya tadi apa? ma soba mim musibatin fil arti wala fi anfusikum apa? illa fi kitabim minkoblim anna brahah innadha lika'allohi yasir lika'ilah taksaw ala mafathakum wala tafrohu bima atar jadi kotak-kotak ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga umur luhur terhadap apa yang kamu dapat jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden, untuk ngilakan ucap ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi, ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampai suatu saat tua, terus tunggu coplo, terus dedek dedek keplaset ibu, soalnya harus seneng saja. Zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan akan seperti itu, Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, jadi memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan L. Dengan saya, ya satu lagi, satu lagi aja. Kalau nggak salah, itu surat hadir biar ditawarkan suratnya. Diumumkan siapa surat apa? Hadir 22 hadir dua puluh dua, dua puluh dua ya. dua puluh dua, berdiri aja, nggak warahmatullahi wabarakatuh sama ya, ya. ya. Kiai, saya baru kenal Kiai itu tiga minggu yang lalu, lewat lewat YouTube ya, ya. ada yang kirim Di di saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Ya, ya. Kalau nggak salah waktu itu eh, Pak Kiai membahas masalah Terang Hajar ya. yang mengatakan bahwa Nabi itu waktu itu Satu saja tidak tahu apa tetapi yeah. ada Salman Yang menyampaikan yeah. komentarnya Medicine, anak -anak. Eh, Tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak yeah, yeah, yeah, Pertanyaan saya itu Saya tertarik Kenapa cara pasang sokoknya itu ada rambut Iya, iya Iya, iya Oh, kala Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa, "Sampaikanlah, apa ya, sampaikanlah dari aku musimun satu ayat itu, enggak, itu cuma satu ayat. dari aku Walaupun dari aku beli buku walau walaupun nah, dari aku menurut saya ini, dengan dunia medsos saat ini, yeah. orang yang betul-betul ini, -betul mungkin aku cuma buku satu ayat, cuma satu kata ini, dari aku beli buku Oh, yeah. uh, apa ya memacu perdebatan yeah, yeah, yeah. makanya ini Bini. namanya siapa Sulaiman eh, begini aja ini saja, uh. tapi ini ringan sama rileks saja santai <laughs> uh, jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh madh itu memuji karena tadi syaratnya Nabi harus umi umi itu kan keibu ibuan jadi kalau Nabi tahu itu nanti Seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama dak. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun, tata dirimal kita Iman terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kajian Nabi biasa didawai Allah makun tata mal kita iman kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun saya bukannya ngiritik bukannya apa mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu itu bukan sifat dam tapi sifat madem memuji. Di Quran banyak kalimat makun tata terimal kita buah iman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 yang ini yang penting yang pertanyaan sampai yang terakhir baliwani walau aja memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan mengutip kutipan tokoh atau apanya sepotong-potong itu bahaya bahayanya begini itu bukan hanya karena yang ngentikan tokoh meskipun Quran kalau wakofnya salah itu ya bahaya coba misalnya begini ada orang wakof di depan orang yang paham bahasa Arab inna yastahi terus wakof ya, terjemahnya gimana Allah tidak punya rasa malu sehingga di ilmu quran itu diaturkan ada waqaf yang haram yaitu waqaf yang rusak mak, mak harus diteruskan innallaha maka ma Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun itu misalnya buat perumpamaan dengan ya. coba kalau bacanya satu ayat terpotong innallaha ma Allah tidak, misalnya, dengan, ya. Inna matalam, ma ba allah tidak. bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab jadi problem kita adalah kadang nge gitu. jadi, apa ya tadi belum mendengarin komplitnya ngaji jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya mada, mada itu ngelam karena memang begitu makanya Allah bilang apa? diri mal kita huwalal iman Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman tapi enggak tahu ini untuk Nabi kelebihan karena kalau Nabi tahu dulu, berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil dari yang macam-macam makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walakotna'alamu'anahu na besar Muhammad pinter macam pernah belajar terus Allah menjawab, Muhammad itu nggak pernah belajar bahkan baca saja ti tidak jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu itu madat Saya ulangi lagi untuk Nabi itu sehingga semua yang dilakukan Nabi in dua ilah wahyu yohah semua hanya berdasar wahyu ini bedanya Nabi dengan selain Nabi, Nabi. makanya Nabi itu nggak pernah baca boleh mem karena karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan itu bahaya kalau untuk Nabi supaya semuanya orisinal dari Allah Nabi itu sama Allah dikosongkan semuanya kosong semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa ta Taala jelasnya jadi balighu walau wal ayat itu sama pohon kan, maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan enggak. Ayat yang muhkamah yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak enggak boleh tadi misalnya dipotong apa inna huwa la Makanya di apa di bab ilmu tajwid kan diterangkan babda kalil hurufi laqad ma'rifatil wuquf. islah kamu tahu tajwid ikfa izhar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waktu itu fa Ya, gitu. Mas Aleman, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam.